Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti lovers, be lovers, serta let's love Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV bang Mindo doakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar. Tentunya, baiklah, bersahabat Lesnar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita mendapatkan himbauan kembali langsung dari bang deri bersahabat yang kita lihat. Di sini ada sebuah unggahan ketika akun like Instagram Bang Desa Putra dengan tentunya Bang Awan Potret Persahabat yang menghimbau untuk kita semua para fans khususnya Lesla Lovers tentunya nanti ketika di acara lamaran Leslie dan Rizky bila kita dihimbau untuk tidak datang ke lokasi persahabat ya demi kebaikan kita bersama salah satunya tentunya demi menjaga idola kesayangan kita. Postingan sebuah juga telah di-post kembali bersahabat ya Oleh akun Instagram, HP Rakyat Kota Sultan, dan sebuah kalimat caption juga Tentunya himbauan juga buat kita semua Didengarkan dan dilaksanakan, ayo lindungi idola kita Kalau kalian masih nge -nge -nge, juga kalian gak punya hati bersahabat ya Tentunya himbauan langsung, mari kita terapkan bersahabat ya Demi kebaikan kita bersama Berikutnya ada unggahan spesial dari Om Kevin. Persahabatnya kita lihat di akun pribadinya. Om Kevin mengunggah sebuah postingan foto Dede LSD. Tentunya kita lihat persahabatnya Dede LSD di situs. Tentunya sedang belanja makanan ya, Wow, ini calon mantan terlihat sangat bahagia banget ya. Doakan terus untuk Dede LSD. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut om Kevin menuliskan sebuah kalimat caption juga disitu dituliskan Assalamualaikum apa kabar semuanya mau cerita sedikit pas habis makan eh lihat perempuan cantik-cantik Lagi pada belanja langsung cekrek aja siapakah gerangan hihi salam kompak kata om Kevin persahabatnya Menyebutkan tentunya lesik gejoro dalam sebuah kalimat caption yang dituliskan dan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans salah satunya dari akun Instagram. Leslar kendari dari 01 mengatakan, Alhamdulillah udah kelihatan lagi dedek OST kejora, kami kangen sehat selalu dedek lancar, amin. Tentunya doakan terus wasabatnya, mudah-mudahan dedek OST selalu diberikan kesehatan. Untuk kabar berikutnya kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga. Alhamdulillah untuk fans base dari Lesti dan Bilar ini tentunya mewakili. Untuk fans base Lesti di ajang Event Jokes Indonesia Music World 2021, Persahabat ya, yang akan mewakili ada 6 akun L2W Persahabat ya untuk bersaing dengan fanbase dari artis-artis lain Tentunya banyak sekali saingan persahabat ya. Dari mancanegara disitu ada Justin Bieber, Ariana Grande, BTS, Blackpink dan please wow luar biasa banget saingannya persahabat ya. Kita nggak mau kalah, kita kompak solid selalu mendukung untuk idola kesayangan kita persahabat ya. Kita buktikan bahwa kita pastinya bisa untuk menyaingi dari fanbase dari mancanegara persahabat ya tentunya khusus untuk pemenang di sini ada keterangannya persabat ya band of the earth. apresiasi dari fans kepada musisi akan dinyatakan lewat sebuah video yang akan dipasang di pondok Indah Mall Skyline Jakarta Selatan persabat ya ada sebuah info juga tentunya dari Lesti Villalar galeri underscore lewat caption yang dituliskan untuk voting akan diinfokan mulai tanggal 7 Juni Bismillah kita satukan kekuatan untuk mendukung Dede Lesti Dengan catatan persahabat ya, pemenang best Friend best Logonya akan ditampilkan di billboard Tentunya di pondok indah mall skill yang persahabat ya Itulah info dari fans langsung Persahabat ya doakan saja Mudah-mudahan kita tentunya memberikan Dukungan untuk idola kesayangan kita dalam postingan sebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon Yang banyak sekali mendoakan sahabat yah dari para fans Yakni dari akun instagram Excel mengatakan bismillah semangat Minzai Lesla Lover selalu mendukung untuk sahabat yah dukungan luar biasa Yang tentunya diberikan oleh para fans untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan bersahabat ya, idola kita selalu mendapatkan predikat dan tentunya apresiasi dari acara asal terbesar. Bersahabat ya, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan Mudah-mudahan bersahabat ya, hari ini juga kita mendapatkan vitamin bahagia dan kabar baik dari Lester dan Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.